traveling around walking in the evening time to Walmart Oke okay, teman-teman sekarang ini kita berada di persimpangan Dimana nama jalan ini adalah yang lurus ke sana lurus itu namanya William Boulevard dan yang belok kanan namanya Kenner, Veteran. Jalan Veteran. Jadi saya start dari sini mengajak teman-teman jalan-jalan sore. Seperti apa suasana jalan-jalan sore di daerah dekat airport. Jadi kita akan jalan-jalan sore menuju Walmart Di mana Walmart adalah pusat perbelanjaan uh, Yang cukup terkenal Banyak cabang-cabangnya di seluruh Amerika Dan perusahaan terbesar juga di Amerika Nah inilah simpang Boulevard Simpang Jalan William Boulevard dan Veteran Boulevard. Jalan ini cukup sibuk, lalu lintas kendaraan. Oke, di sebelah kanan ada Hotel Double tree Hotel, Bay Hilton, dan Red. Red Roof Oke okay. Saya Mulai dari sini Sudah kelihatan Jalannya cukup besar Satu ruas ada Tiga jalur masing-masing Jadi Cukup Cukup besar juga jalannya Teman-teman ya Oke okay, ini suasana sore mana cukup mendukung cuaca tidak panas ya. Nah. Teman-teman, inilah jalan yang disediakan pemerintah di sini untuk pejalan kaki. Jadi cukup aman. Kita lihat di depan. Ada jalan yang sudah sediakan untuk jalan kaki. Appreciate for your subscribe, like, and comment. Jadi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe biar channel ini tetap terus berkembang. Jadi channel ini akan berisi tentang informasi di mana kota-kota yang saya kunjungi suasana mungkin suasana di sore hari mungkin uh, airport yang saya kunjungi seperti itu teman-teman. Oke di depan saya ada Hotel Double Tree itu Hotel Double Tree by Hilton. Ini hotel yang dekat dengan airport. Nah, di depan ini adalah fasilitas pejalan kaki. Sebelah sana ada McDonald's ya, Cukup strategis kalau nginap di daerah sini, teman-teman. Untuk tempat makan juga dekat. oke okay akan melihat halte yang disediakan seperti apa untuk penumpang turun naik dari bus umum kita nyebrang nah di depan saya ini ada kursi teman teman coba kita menekat nah dari jauh kelihatan kursinya nah inilah halte yang disediakan teman teman untuk penumpang naik dan turun dari base hanya sebuah kursi dan tanpa ya atap ya jadi saya juga belum tahu bagaimana kondisinya kalau hujan, apakah masih ada yang naik bis. Tapi, kalau dari lihat kondisi seperti ini, mungkin tidak sebanyak seperti di tempat kita di Indonesia yang naik kendaraan umum, ya. Karena saya lihat sore ini banyak sekali mobil karena jam kerja sudah habis mereka pada pulang kerja dan semua memiliki mobil oke kita lanjutkan dengan Jalan kaki Jalan-jalan sore ke Walmart Jadi Ini suasana Sore hari Di Kota Dekat airport ya, Cukup nyaman Untuk jalan-jalan sore Akan menghampiri McDonald. Tonton Oke okay. <tuh> Jadi saya ambil di sebelah kanan Jalannya Karena Lama itu di posisinya Sebelah kanan jalan Supaya kita tidak nyebrang-nyebrang lagi Dari Jalan yang satunya Ini ada satu lagi Kopi dan donat Kopi dan donat Ya Jones Saya rasa sudah tutup Ya tutup Rame sekali di jalan Karena jam kerja sudah habis Jadi Pada pulang kerja Semua ya teman teman Oke kali ini video saya Pakai suara ya teman teman Saya minta komentarnya Dari teman teman Apakah Lebih senang Video tanpa suara Atau pakai suara jadi, tolong ditulis komentar ya, teman-teman. Ada tanah kosong, ya. Ini trotoar yang disediakan untuk pejalan kaki, teman-teman. Kira, kira ya lumayan dan ya tidak bersih bersih amat juga ya teman teman banyak juga sampah sampah yang berserakan nah, di seberang sana teman teman ada lagi fast food eh, chick feel yeah ini salah satu halte lagi yang naik bus Jadi, Ya seperti ini halte nya teman teman Tanpa atap Hanya satu kursi Mungkin mereka Bapak ini lagi nunggu bus Appreciate for your subscribe Like and comment You waiting bus? You waiting bus? Wait, no no bus, yeah. Yeah. All right. Enjoy. Ya, okay. yeah, teman-teman. Ya. Yeah. Di mana? In my video. All right. Hah. Ya, yeah, teman-teman. Dia senang sekali direkam. What's Alright, Paul. Thank you, man. Yeah, Alright. Teman-teman, yeah. senang sekali bapak itu direkam untuk dimasukkan ke YouTube. Oke, kita lanjut, teman-teman. Satu lagi, Desi Duck Dinner. Ya, But, yang lain, Sonic, salah satu. Ya makin sore makin ramai teman-teman Sudah hampir dekat ya teman-teman Walmart Kita Jalan-jalan ke Walmart Teman-teman Manis restoran, teman-teman. Tolong tulis komentar ya, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang fasilitas pejalan kaki yang ada di kota ini ya menurut saya bagus tapi buat teman-teman bagaimana karena fasilitas ini sangat penting ya teman-teman bagi para pejalan kaki kalau mau jalan sore-sore atau yang pingin jalan olahraga, lari pagi atau lari sore ya teman-teman kita nyebrang lagi kanan. nah ini satu lagi halte teman-teman haltenya begini teman-teman tapi di bangkunya ini ada iklannya teman-teman lumayan buat ini ya pasang iklan. Yeah. Oke okay, kita lihat ada tulisan apa itu di bus stop E1 Veteran. Oke okay. ke airport ini harusnya. Oke teman-teman kita lanjut lagi jalan Walmart sudah dekat teman-teman Ya tidak jauh amat dari tempat tinggal hotel yang saya tinggali Bapak tadi nunggu bis Sambil nari-nari teman-teman <laughs> Ya Cukup menghibur Ya teman-teman Menghibur diri sendiri Nari-nari <laughs> Ya <laughs> Oke di depan Di seberang ini di alir mobil teman-teman toyota terus cip rolet ya jeep rolet ya itu ya teman-teman ya. kita lanjutin teman-teman Jadi, teman-teman, video ini saya buat dengan suara karena salah satu subscriber saya menyarankan untuk dikasih suara dan diberi penjelasan, jadi tidak diam saja, sehingga video ini terasa hidup, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman Tolong ditulis komentar ya Kalau video ini Cukup Bagus dengan suara atau tidak Jadi sambil jalan Sambil merekam Ada penjelasannya teman-teman ya. ya Di depan Ada Burger King teman-teman nah ini komplek sudah masuk komplek walmart jadi kita akan nyebrang ya teman-teman Di sini sudah kelihatan walmatnya teman-teman. Kita coba cari posisi untuk nyebrang. Masih banyak mobil yang Lintas, teman-teman! Kita tunggu Oke. sekarang. Kita nyebrang, teman-teman! teman-teman ini drive-throw untuk pesan makanan ya teman-teman oke kita sudah masuk di komplek walmart teman-teman sebelum sampainya kita ada ketemu the home Depot akhirnya cukup luas ya teman-teman di sini jadi seperti The Home Depot ini Menyediakan parkir yang Gratis ya Saya rasa ya Jadi semuanya Di satu komplek ini Perusahaan-perusahaan besar di Home Depot, and the Walmart Ya yeah. Inilah Suasana dimana parkir Tempat perbelanjaan ya teman-teman Oke teman-teman kita sudah hampir sampai di Walmart Sudah lihat, kan? Logonya itu tulisannya Walmart. Ini salah satu supermarket terbesar di Amerika, di mana-mana ada ya cabangnya. Tolong beli kompor diberi komentar teman-teman apakah teman-teman minta untuk masuk ke dalam atau sampai di sini saja nah, ini suasana sore di Walmart ini parkirannya teman-teman trolinya ada di luar teman-teman banyak sekali Tuh. ada lowongan kerja di Walmart tuh. alamat teman-teman cukup luas parkirannya ya. tuh grocery, home dan permasi. teman-teman tulis komentar masuk atau tidak ya saya tunggu komennya kalau masuk saya akan buatkan video masuk next time karena saya akan cek dulu apakah bisa buat video di dalam apa tidak ya Ini suasana sore di sini. Ah ternyata ada motor satu teman-teman. <tuh> ada motor satu ya teman-teman. Appreciate for your subscribe, like, and comment. teman-teman, okay, mungkin sampai di sini dulu videonya. Kita sudah sampai di Walmart. Thanks for watching video until end. Terima kasih telah menonton sampai selesai tolong di subscribe supaya channel ini tetap berkembang selamat sore